Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat lesti lovers, bill lovers dan Leslar lovers dimanapun kalian berada selamat pagi. Selamat datang dan bergabung kembali di channel YouTube Devol TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kita lesti dan Rizky Billar.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 Baiklah sahabat untuk mengemani santai pagi Kalian di bagaimana kami menyuguhkan info-info menarik Dan pastinya kabar spesial bahagia dari Lesti Reski Wilar Di kabar pertama persahabat langsung diawali dengan vitamin bahagia banget ya Dari Al-Fatih yang ikut sahur bareng pandanya, Masya Allah nama dibikin salvok banget ya Deretan jam tangan yang sangat super duper mewah Wow dan dibikin salvo juga dengan Abang El yang manggil Papa makin jelas. Punya Abang semua ini pah, kata itu Masya Allah banget ya. Jam tangan milik Rizky billar memang bukan kaleng-kaleng. Luar biasa investasi jam tangan yang membuat kita pastinya bangga dan kagum sekali. Mudah-mudahan. Apapun yang dilakukan oleh Leslar selalu dimudahkan dan dilancarkan Dan kita semua juga persahabat yang mudah-mudahan selalu bahagia, sehat, segala urusan apapun selalu dilancarkan, amin Begitu banyak persahabat tanggapan komentar yang diberikan Di antaranya dari Hakaniati, Masya Allah tabarakallah, kalau udah dengar abang manggil papap dan bundanya enak banget di telinga Anak solehnya panda sehat-sehati anda bersama panda tercintanya. Bahagia terus di setiap harinya dan selalu Allah jaga Abang Fatih dan panda dimanapun. Amin. Ya Allah, Ya alami Alamin. Allah. Doa baik untuk Bessler family. Ada juga tanggapan lain dari Eliyadat Zid mengatakan, Gak kuat, buset, Masya Allah suaranya merdu banget Eh, oss kudu nulis lagu nih buat nih bocah Lagu anak kecil, sabi kali katanya tuh, <tuh> Masya Allah banget ya, semuanya gemes ketika mendengar Baby L manggil Papa dengan makin jelas Masya Allah Sehat selalu untuk Al-Fatih Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan Kedua orang tua dan banyak orang Berikutnya juga persahabat ya, kita lihat di postingan terbarunya Papa B. Nah, hari ini baru saja mengunggah sebuah posting persahabat ya. Papa B. mendapatnya akhir dari jawaban abayan persahabat ya. Masya Allah, berkah selalu ya. Mudah-mudahan tentunya selalu barokah dan selalu mendapatkan keberkahan. Amin. Kemudian juga informasi penting banget untuk warga Konoha Jangan lupa dicatat tanggalnya persahabat ya. Untuk acara santunan dan buka puasa bersama 100 anak yatim dan santri. Ini bersama Habib Usman sebagai pimpinannya. Ini langsung dari tim Marwah FC juga banyak yang hadir. Salah satunya Rizky Pilar idola keselengan akan hadir di acara tersebut. Hari Senin nanti, persahabat tanggal 10 April 2023, persahabat di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan. Berbagai acara akan dilaksanakan, akan diadakan, diantaranya ada ceramah, ada fun games, ada buka puasa bersama, sholat maghrib, isya, dan tarawih berjamaah. Itu berbagai acara yang akan Dilaksanakan yang akan diadakan di acara tersebut Masya Allah. Untuk waktunya persahabat yang Mulai pukul 16.00 sampai 20.00 Waktu Indonesia Barat Tanggal 10 April hari Senin nanti Bakal ada acara santunan dan buka puasa Bersama 100 anak yatim dan santri Ini bersama timur sih Mudah-mudahan acaranya lancar Acaranya sukses persahabat ya. Mudah-mudahan mendapatkan Keberkahan dari Allah SWT Amin Kemudian juga persahabat ya selain itu kita mendapatkan informasi dari salah satu fan Leslar, Leslar yaitu kak Rosa, Rosales 24lar ini juga akan mengadakan acara atau ada agenda santunan dan buka puasa bersama anak panti sosial Asuhan yatim piatu Yayasan Darussalam bersama Rosales Les 24lar dan The Cute Moms Les Lovelace untuk acaranya ini hari Minggu persahabat. Tanggal 9 April 2023 di Jalan Raya Bojong nomor 45 Bakti Jaya Sukma Jaya Kota Depok Mudah-mudahan agenda dari Kak Rasa dan teman-teman lainnya Diberikan kelancaran, sukses semuanya Berkah barokah juga mudah-mudahan rezekinya lancar Untuk kita semuanya Mudah-mudahan persahabat ya Apapun yang dilakukan tentang kebaikan Mudah-mudahan lancar, berkah barokah dan sukses semuanya Amin untuk berikutnya juga persahabat, berikutnya kita lihat di sini ada momen yang sangat benar-benar membuat kita nggak bisa move on dengan life-nya Rizky Pilar semalam. Serasa dunia milik berduanya persahabat dia. Ya. Pasangan yang benar-benar bikin baper warga Konoha. Ini cute banget persahabat ya. apalagi Papa Bi sangat benar-benar bucin sekali kepada istrinya. Bunda Lesti aja ya, sampai dipeluk, diciumin berkali-kali. Aduh, wajah Saya selalu untuk leslar, mudah-mudahan rukun rumah tangganya. Sakinah mawadah daerah terus, untuk rumah tangga Lesti dan Rizky Pilar. Begitu banyak juga persahabat, ya tentunya komentar yang diberikan dari tadi aku dianggur mengatakan, Masya Allah, lihat mereka kalau lagi di dunianya sendiri tuh asyik banget gitu ya, seru enjoy, dan all out aja gitu mereka, bisa ketawa lepas bersikap konyol, ngeluarin jokes-jokes receh make fun each outdoor tanpa ada yang saling tersinggung. tapi kelihatan saling sayang banget wah, ini yang tentunya membedakan Leslar dengan yang lain walaupun persahabat ya begitu banyak hujatan Kehinaan, nyinyiran Tetap idola kesayangan kita Persahabat ya Tetap mampu menjalankan badai Yang begitu besar Luar biasa idola kesayangan kita Sampai live semalam pun persahabat ya Live kemarin pun Ini banyak orang-orang yang memfitnah Yang menghujat, Tetapi Rizky Bila masih kecil orang Menghadapi dengan kesabaran Masya Allah, Luar biasa untuk berikutnya juga kita simak di storynya Bagas dua jam yang lalu persahabatnya mengunggah foto. Ini momen ketika Bunda Lesti suapin Papa B. Ini Masya Allah banget persahabatnya. Sepertinya Bagas juga sangat-sangat merindukan momen seperti ini. Gak ada yang nyuapin juga nih katanya tuh ini Masya Allah banget ya. Kebahagiaan memang selalu kita dapatkan dari Leslar. Semoga idola kesengan kita selalu sehat dan selalu bahagia.